Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan dikenal berteman dekat Di akraban dua sahabat ini bahkan bikin penggemar menjodohkan Ayu dan Igun untuk menjadi pasangan Dalam urusan busana style dua artis ini juga terlihat kompak layaknya kopel Lihat nih deretan OOTD di kopel ala Ayu dan Igun Nah yang pertama ini gaya pesta etnik matching banget Ayo pilih kebaya bersulam manik Igun gagah pakai kemeja batik Style yang kedua, layaknya pasutri, Ayu mengenakan kebaya capenung pink, igun pakai basket abu-abu, detail batik merah muda. Nah, fotonya serasi banget kan? Next, style yang ketiga, OOTD party super glamor nuansa hitam. Ayu dengan midi silk dress igun cetar pakai jas bling-bling. Next yang keempat, dress roughly dan setelan jazz queen super glamour ini bikin look Ayu dan Igun bak pasangan bangsawan, bener banget cucok. Next yang kelima, Ayu terlihat memadukan tunik dengan rok dan tas putih, Igun pakai one set motif artun yang tak kalah atraktif. Nah, yang keenam inspirasi OOTD couple muslim. Ayu anggun dengan blus dan rok motif sementara Igun pakai koko jin dan peci. Next yang ketujuh, style ala couple kekinian. Simpel kenakan t-shirt jin dan sneakers ditambah kemeja jadi makin keren. Yang kedelapan gambaran pakai jaket corduroy Igun memilih chino pants sementara Ayu dengan celana plain tema artun elegan Untuk yang terakhir yang ke-9 kompak pakai blue jeans kalau pakai atasan kemeja corak dan blue transparan warna senada pasti kece Nah itu dia OOTD couple ala Ayu Tingting dan Ivan Gunawan yang selalu modis Menurutmu penampilan keduanya serasi enggak sih? Bisa tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa like video ini Bye